Baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dari idola kita Ke kabar pertama para sahabat, ya kita awali dengan tentunya special momen kemarin Masya Allah ini sedikit cute banget ya Di acara 4 bulanannya Kak Kartika Putri Pasti kalian semua salvoknya dengan pandanya Abang El Papa, Bunda, Masya Allah banget ya pokoknya kiat banget Selalu tertuju dengan pandanya Abang L Yang selalu luar biasa penampilannya dari postingan ini juga persahabat ya perhatikan Dan tentunya kalian harus fokus dengan tangannya Kartika Putri Ini memegang dagunya Bunda Lesti Kejora Coba simak Masya Allah banget ya Sepertinya ini saking gemesnya kepada Bunda Lesti Ya persahabat ya masya Allah tangan Kak Kartika Putri aja Sampai memegang dagunya Bunda Lesti luar biasa Momen ini pun persahabat dari pos kembali oleh akun Sental Footy billar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dari akun Instagram, Dia Anggra ini mengatakan, Panda Abang El paling gemoy, posenya nunjukin karakter mereka banget, lucu, gesrek, rame, apa adanya manis katanya tuh, Masya Allah banget ya. Ada juga para komentar lain diberikan dari akun Bahar Wirta mengatakan, yang pasti mata aku fokus ke yang manis dan ganteng kiut katanya tuh siapa lagi kalau bukan bunda lesti dan papa bilar yang selalu menjadi sorotan selalu saja persahabatnya bikin happy warga konoha masya allah dan kita lihat juga nih postingannya, aduh dipeluk tuh ya, masya allah kayak masih pacaran aja, pokoknya bunda lesti kejora langsung dipeluk dari belakang, ini pelukan erat dari papa bilar. Ini sih luar biasa persahabat ya Dan untuk berikutnya juga Siapa yang tentunya ketawa ngakak Happy bahagia Maksudnya persahabat ya Melihat vlognya Leslar Entertainment Saat Papa Bilar dan Bunda Lesi Kejora Ini lagi main games Perang Bantal Ini sih ngakak banget ya Lihat vlognya Masya Allah Wajib kita support dan dukung Semoga Leslar Entertainment bisa masuk trending kembali Amin di sini juga persahabat, ya, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun MCT Marlia Mengatakan, asli ngakak banget katanya tuh ya Ada juga komentar dari yuliani.yuli19 Seru banget pokoknya tuh, Masya Allah banget ya Banyak sekali yang tentunya mensupport karya-karya terbaik dari idola kita Berikutnya persahabat, kita juga mampir ke mungkin dari hb Ini ada sebuah info persahabat ya, bahwa untuk channel YouTube Lasal Entertainment subscribernya ini semakin bertambah, Masya Allah banget ya, dari kemarin untuk subscriber Lasal Entertainment 1,12 1,13 1,14 dan sekarang bersahabat ya, perhatikan sudah 1, 15 luar biasa pokoknya idol kesengan kita ini tentunya membuktikan bahwa dukungan memang semakin banyak dan semakin solid mudah mudahan persahabat ya, idol kesengan kita selalu memberikan kejutan-kejutan spesial bahagia lewat vlog Leslar Entertainment dan untuk berikutnya juga persahabat kita simak masih di unggahan akun instagram yang sama ini bukan kemarin persahabatnya saat Papa Bilar tentunya lunch makan bareng hingga meeting bareng persahabatnya ternyata meetingnya bukan kaleng-kaleng persahabat meeting kali ini persahabat ya ini bersama rombongannya stream dan Trinity serta Lesler Entertainment. Tuh persahabatan kita lihat ini ada tentunya dari bagian Trinity Optima Production. Mudah-mudahan sahabat ya ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari hasil meeting kemarin. Kita simak di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang sangat luar biasa dari sahabat Leslar Dari Winarsih 752 di situ mengatakan bismillah konser katanya tuh sahabat ya. Dan kita simak juga di jawaban komentar dari akun Leslar 784 mengatakan Konsernya nunggu tahun 2024 10 tahun Bunda Lesti Berkarir dan habis kontraknya Lesti Sama pihak manajemennya Trinity Sama 3D katanya tuh ya Ada juga yang berkomentar seperti itu Ada juga persahabatnya komentar dari akun Naila Navai mengatakan Please kalau konser udah mau balik pondok ngakak bakalan bisa nonton katanya tuh ya aduh masalah banget ya pengen sekali menyaksikan konsernya Bunda Lesti sepertinya nih persahabat ya kita aminkan saja mudah-mudahan tentunya terkabul ada konser spesial Bunda Leslie kejora yang tentunya penampilannya paling ditunggu oleh kita semuanya dan persahabat ya kita lihat juga nih ada juga komentar dari Leha Kopit 23. Dia mengatakan Leslar musik. Katanya persahabat ya. Apa mungkin pembahasan ada Leslar musik? Apapun tentunya yang dibahas kita doakan saja mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan, dan selalu diberikan tentunya kebahagiaan pastinya untuk tim Leslar Entertainment dan idola kesayangan kita. Bismillah aja persahabat ya. Ada konser bundanya abang El.